bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Erifel Kediri Jawa Timur, oke sahabat bediler dimanapun kalian berada, semoga saya selalu ya sahabat bediler dan kali ini saya akan mengulas senapan angin sub fusion yang lagi ready stock di Jaya Erifel, nah kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi full set beserta harganya ya sahabat bediler dan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 Nah, jadi di depan saya ini sudah ada jenis senapan angin sub 2565 dengan popor Magnum coklat krom. Ya, sahabat bidir, nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi sahabat bidler yang masih pemula. Karena untuk penggunaannya pun sangat simple, ringan dan tentunya sangat mudah sekali ya sahabat bidir bagi pemula. Dan kemudian untuk senapan angin ini pastinya sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di hewan kecil dan sedang seperti tikus tupai dan jenis hama yang lainnya ya sahabat bediler nah untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 65 cm yang terbuat dari bahan stainless ya sahabat bediler untuk larasnya kemudian untuk tabung dari senapan angin ini memiliki diameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm ya sahabat bediler Nah kemudian untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan dua visir Ataupun bidikan manual ya sahabat bediler. Jadi ini terletak di bagian ujung laras dan di depan chamber ya Jadi untuk visirnya sendiri pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler Dengan jarak akuratnya bisa mencapai 20-30 meter Nah apabila sahabat bedir ingin memasang dengan teleskop berarti untuk visirnya ini dilepas terlebih dahulu ya sahabat bediler Jadi e, untuk visirnya ini diganti dengan mounting dari teleskopnya ya sahabat bediler Nah kemudian untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun menggunakan sistem pompa uklik yang minimal pompanya bisa mencapai 7 kali dan untuk maksimal pompa dari senapan angin ini bisa mencapai 20 kali ya sahabat bediler jadi semakin banyak pompa yang dihasilkan dari senapan angin ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler nah untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini bisa mencapai hingga 650 fps di tekanan pompa yang paling maksimal ya sahabat bediler oke lanjut untuk popor dari senapan angin ini yaitu terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya sangat lembut kuat dan juga kokoh dan kemudian untuk di belakang popornya ini pun juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bediler dan untuk variasi dari di senapan angin ini yaitu berwarna mat coklat chrome yang sangat terlihat elegan dan begitu klasik ya Sahabat Bediler Oke sahabat Bediler kali ini akan saya padukan dengan teleskop basnel ya Nah kali ini saya akan memadukan dengan aksesoris tambahan yaitu ada aksesoris teleskop basnel dengan ukuran 39 empat 40 EG ya sahabat bedir nah ini saya buka dulu untuk teleskop senapan anginnya nah jadi seperti ini ya sahabat dealer untuk tampilan dari teleskop Basnel 39 kali 40 ek nah jadi fungsi utama dari teleskop ini sangat membantu dalam membidik sasaran jarak jauh hingga mencapai 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat dealer kemudian untuk kelengkapan dari teleskop ini juga sudah ada uh, ini ada buku petunjuknya jadi bisa ini bisa dibaca ya sahabat bedil ini ada buku petunjuk cara pemakaian teleskop ini Kemudian juga sudah dilengkapi dengan mounting teleskop Nah seperti ini mountingnya Nah ini untuk mountingnya sangat kuat sekali ya sahabat bediler Jadi ini nanti dipasang di bagian chamber ya Jadi nanti visirnya uh, dilepas dulu baru kita pasang untuk uh, mounting dari teleskop ini Nah kemudian untuk kelengkapan selanjutnya yaitu ada kain pembersih lensa Nah jadi ini untuk melindungi lensa dari kotoran-kotoran ataupun debu ya sahabat bediler Kemudian juga sudah ada kunci L-nya Oke sahabat bediler ini saya beresin dulu Oke sahabat bediler yang terakhir kita lanjut untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah yaitu, dibanderol dengan harga satu 1125000 dua puluh lima ribu rupiah sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin sub fusion dengan kualitas terbaik dan pastinya cocok sekali digunakan untuk berburu di hewan jenis apapun ya sahabat bediler nah dengan harga segitu sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti peredam standar, jadi peredam standar ini sangat berfungsi untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin kemudian juga ada... Tali sandang, nah, tali sandang ini sangat membantu dalam membawa senapan yang akan digunakan saat berburu terus untuk bonus yang ketiga ada satu bungkus bonus mimis tester ya sahabat berdiri jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester nah sahabat berdiri tidak perlu lagi repot-repot membeli mimis ya nah apabila dirasa kurang dengan jumlahnya sahabat berdiri bisa langsung order sekarang juga di admin jaya Arifal. karena dari kami juga menyediakan beberapa jenis mimis ya sahabat berdiri oke untuk bonus yang terakhir yaitu ada STKS surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi untuk senapan ini sangat aman dan sangat terjamin karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Nah bagi sahabat bediler tidak perlu lagi takut ataupun khawatir untuk membeli senapan angin ini ya sahabat bediler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 dari Jaya Eye Oke sahabat berikutnya terima kasih Saya undur diri dulu dan salam berikutnya